cek cek cek balik lagi bersama Thomas Spinner hari ini kita akan review game get of lupus ya seluruh kita bawa modal 64000 saja kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh hari ini ya seluruh ya kita langsung gaskan aja kita main di bet 1200 double ngaktif kita langsung gaskan di 10 quick dulu ya seluruh nah, yang bertanya kita main di mana kita main level 8000 bosku? itu slot tergacor tersolid santero juga dunia akhir di sini wd berapapun pasti bosku dan cuma di sini satunya situs yang menyediakan layanan cek RTB game gratis relive 24 jam per menit per detik naik tunis sesuai dengan red game itu sendiri pastinya langsung jelaskan aja kata kelamaan ribu untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya di pin komen kita juga tersedia link komentar wa di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor oleh besar ini Slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor oleh besar ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor besar ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor oleh besar ini ya, Estur Kan cuma sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh ini maka dari itu Yudi bantu ramekan gue ya Biar kalian tahu selalu tahu selalu update selalu terkini ini tentang Pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor oleh besar ini pastinya ya sur biar kalian nggak sila lurungkat di oleh pusyo langsung dibantu aja. Remakan grup ya biar kalian selalu tahu info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor oleh besar ini pastinya ya bosku ya. Back to the game ya petir belum konek juga lagi dong. Tuh, kita mau anjing. Aduh kasih dong ya manis-manis ya mantap mantap yang gurih-gurih dong ush ush ush oh hijau ya, oh oh mantap oh hmm, sayang oh tadi sana, oh kuning bukan kuning bukan kuning oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Aduh, peti kedong di atas kuning bahas sekedar dong. Aduh, lumayan lah ya. Kita dapat sage terdi 2400 yo. Per hijau dulu, mantap ya biru boleh, ini boleh. Kuning aduh, mantap. Nah, ini kaldu duo petirnya. Ayo dong, ulaskan sih mantap-mantap, masalah enggak bisanya sampai okay, sih kasih yang biru murid biru yuk biru ungu. ungu jadi ungu jadi mantap cincin jadi atas cincin ga sepeti lagi kali, itu tuh lumayan tiga tiga tiga petir hijau semua anjing anjing anjing anjing, kabel tiga belas masih sisa 9 kali lagi terus, aduh belum karena konek lagi tuh, aduh belum di konek lagi tuh, yuk ngundul dulu boleh yuk merah boleh merah boleh aduh cincin nggak no, mau cuy yo, yo yo yo yo us us oh, ngucuk ini us konekin dulu lah hmm. aduh yo, biru dulu boleh tidak mau cuy sih saya sekali lagi ya ungu dong konekin dulu ungunya please anjing kurang sadis wah tuh Hanya dengan 100 sembilan belas lumayan main lah ya sebenernya. biar kita bisa bebas ber ya. bar bar di dapat kita sih sebenarnya coba di bar di bedit yuk biru aduh tolong kasih dong empat langsung hmm, tidak mau aduh yuk ungu dulu boleh buruk uh, uh, sih izin turun biru merah, ah, -kali merah, merah. Ini, ya, dan, ya. Hmm, di sanaadir kucur kira-kali merah kalau merahnya kita kejar di turbo dulu kita turbo tiga puluh. biru kuning anjing nggak mau. nah ini dongkus. Ah, tidak mau kuning tidak mau kunek tidak mau kejar anjing. Sudah mama main nih kalau hijau konek nih. Eh.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 Eh buat temen -temen semua, ayo buat teman-teman semua yuk bantu like, comment, subscribe, share share teman-teman kalian juga boleh dia ya teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbeli pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, slot gacor hari ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor besar ini. Kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola, so gacor hari ini khususnya pola so gacor oleh besar ini makai tadi itu. Jadi jangan like, comment, subscribe, share, share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu. Kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola, so gacor hari ini khususnya pola so gacor oleh besar ini ya, loh ya. Baik itu game yang kita dapat free spin di w 2.400 nih, tapi kayaknya nggak ada isi deh. Icu dong, kasih dong, icu di dong udah nembolan masih sih selalu kembali lagi us pecah yang mantep dong pecah mantep Us kasih dong Duh, rumahnya, ah, tuh lumayan tuh jinjin bukirah konek anjing, anjing anjing anjing anjing biru ah tidak mau betul lumayan nih yuk biru dong kasih dong biru dong aduh ah, yuk biru kasih dulu pecah tuh tuh tuh uh lumayan nih yuk merah kasih dong merah anjing nggak dapat lagi satu puluh lima dapat sakit aku sakit aku sakit hati pecah dua puluh lima ribu nggak dapat tir hujan ujancuk kali Anjing kau seius, anjing kau seus kampret rapper, gila, gila, gila, Sakit, sakit, sakit, tak tak, satu umur ribu di dalam, tidak ada petir anjing.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 Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor, info hari ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor online besar Karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor online besar ini, maka dari itu yuk dibantu like, comment, subscribe nya share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot hari ini khususnya pola slot gacor besar ini ya bosku yo yo dibantu ramaikannya so biar saya lebih semangat lagi buat berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor besar ini ya selur demiant kuwi malas saldonya turunnya kayak ya tetap kuwi tadi di ratus tapi kelabas cu. turunnya saldonya, anjing Yo, naikin lagi dong, biar bisa kupu ini udah udah gemes Mata mau us. gemes, gemes gemes gemes. Nyantap mm. <tentak> woi woi woi woi woi kasih spin dong us. kasih woi woi woi woi woi woi woi woi woi kan legit spinnya gitu biasanya woi legit woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi Ayo us-aduh satu lagi anjing Aduh yuk kasih dong kasih dong langsung dua turun anjing satu lagi wow. hmm. kurang di dulu konek Oh Aduh yuk atas gelas itu atas ke satu di hijau ayo us biru dulu biru mantap anjing kira pecah ternyata tidak bos Aduh, lumayan kita dapat spesifikasi 1800 ya, suruh walaupun saldo turun sampai 100 ribuan sih. Terus hijau konek mantap yuk, biru boleh, biru boleh, uruh tidak lumayan sekali. ambil sembilan lah ya, Suruh, yus. ayo yus, kasih dong, udah hijau konek yuk. Atas gendang masih kecil lagi, lumayan kali juga. Yuk, merah kasih dong. Kumahena suruh ya, tambelnya ini udah lima belas nih. Baru dua kali putaran kita, udah dapat tambal lima puluh ya. Semoga ini tambah pertanda baik buat kita ya. Pertanda jepit-jepit manis kita yuk, kita lihat dan saksikan bersama. Ini dus hijau aja ah, sih, kamu mungkin udah mau anjur. biru, bong Ah, tapi yuk, biru kasih, biru kasih mantap tuh kuning dong kuning dong kuning kacau ah, pedesnya di mana cuy 42.000 dulu lumayan masih dikasih konek cuy 17 kasih anjir lumayan 40.000 47.000 kali 18 800-an tuh auto meledak meledak meledak mantap tuh ayo us masih satu kali lagi dong jangan kopain aku ya jangan kopain aku ya jadi ya atas atas jangan kasih petir lagi mah no. lumayan yos, ya dulu dia jauh dulu sambel udah dua tiga dong kasih kasih konek yang mantap lagi. Us, ayo, uh, anjing! Ada konek-konekkan lagi cara, tapi lumayan. Ya, soalnya Kita dapat 1,1 satu duit. Tanya ya sudah ini baru video-video Mantap, bro! kita kelarin video yuk langsung gaskan WD kan saja Karena kesempatan WD sudah terbuka luas kita langsung gaskan WD kan saja terima kasih yang sudah menonton sampai hate jangan lupa dibantu like comment subscribe nya saya Otong Spin pamit undur diri bye bye seluruh